Allah wa Allah masyaallah Wah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah hayam bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Gimana puasanya teman-teman Semoga selalu lancar Ya tidak lemas Tetap beraktivitas. Yang bekerja ya Kita doakan Semoga kerjaannya lancar Yang berniaga Semoga niaganya itu laris manis Apalagi yang di bazar Ramadan Semoga ludes ya, teman-teman. Ludes tuh habis ya dagangannya, dan banyak juga orang yang membeli ya, kan? Dan buat teman-teman semua yang belum dapat pekerjaan, semoga segera dapat pekerjaan. Dan yang sakit, semoga senantiasa diberikan kesembuhan, yang sehat, senantiasa sehat, dan mengerjakan ibadah. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke okay guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang kemarin itu viral banget, yaitu keluarga daripada Ade Muhammad Azfar. Yang mana nom dan juara satu Ada juga istilahnya dari Indonesia guys Masya Allah itu suaranya hampir sama ya guys Dengan Muhammad Azfar Mungkin lebih tinggi lagi Dan itu hebat banget Dan umur 9 tahun sudah internasional internasional Dan itu dari Aceh kalau tidak sila ya Dan itu Masya Allah kalau kita tengok itu videonya guys ya Nanti kita akan tengok juga Nah itu memang Masya Allah, Allah akbar ya Indonesia dan Malaysia selalu bersaing, guys. Selalu bersaing dan bersaingnya itu bukan kejelekan. Ya kan? Bukan hal-hal yang istilahnya tidak bermanfaat tapi bersaingnya adalah dalam segi ilmu, ya ilmu agama, dalam segi ilmu pengetahuan, dalam segi taranum Al-Quran ataupun tilawatul Quran juga guys, Allah akbar. Dan itu membuat kita bangga sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang Malaysia tentunya kan. Pasti kalian bangga dengan adanya negara kita itu mempunyai orang-orang yang Masya Allah cerdas, orang yang seperti Adik Muhammad Azfar dan juga yang dari Indonesia itu guys. Jom kita tengok videonya bersama, let's go! Masya Allah. Allah Sekejap guys ya. Saya nak cek dulu. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dua-dua cowok tak ada kat sini guys ya. Tak ada, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. wa Allah. jagwa an yajid kayati Inna Allah wadon qomul azim Allah Subhanallah Al suraqallahul azim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pentas suku akhir minggu yang keenam Akademi Qurra satukan ummah dengan Al-Quran subhanallah terima kasih kepada anda yang bersama kami saat ini di TV Al Hijrah dan kita baru saja diperdengarkan satu persembahan yang begitu memukau Satu persembahan bacaan daripada keluarga Ustaz Azra'i Abdul Haq Assalamualaikum Waalaikumsalam MasyaAllah Apa khabar Ustaz Azra'i? Alhamdulillah sihat Alhamdulillah Lama buat ni Ustaz Dekat-dekat sejam <laughs> Allah. Allahuakbar <laughs> Jazakallah khair Ustaz Minggu lepas uh, Baru ni kita datangkan Ustaz uh, Bersama dengan uh, kami keluarga. Sebagai yeah. juri eh. ah. Sama dengan uh, Adik Atirah yeah. Tapi kali ni Dia bawa satu tentera Subhanallah satu tentera. Keluarga uh, Ustaz Azra'i Yang mana kita angkat tema minggu ni Tentang keluarga Al-Quran Kali lagi sekali Ustaz Subhanallah ya, yang bersama dengan kita Pada malam ni ada Uh, Ustaz Azra'i, ada Ustazah, Saru Munirah, isrinya dan juga adik Atira. Ada Ahmad Azfar, Masya Allah. Baru ni Johan di uh, Tilawah di Algeria. Ya, ya. Subhanallah, ha? begitu luar biasa. Ada adik Arifah, ada Adira, ada Ahmad Ammar. Mana tadi Ammar? Ya. Uh, Masya Allah. Masya Allah. Oh, uh, okay. cowok right, ini Ustaz. yang terakhir. Uh, saya rasa kalau soalan biasa lah. Uh, soalan biasa orang akan tanya. Uh, macam mana? Tips. Mengajar kan Macam mana boleh didik anak. Saya tak nak tanya soalan macam tu Saya nak tanya Kalau keluarga yang uh, Di Malaysia ni Alhamdulillah Pendidikan Quran kita hebat Kan Tahniah pada ibu ayah Di luar sana juga Kita kena bagi kredit Guru-guru di luar sana uh, Boleh baca Quran Dalam satu keluarga tu Sangat-sangat uh, Kita puji kan Alhamdulillah Betul. Tetapi keluarga Ustaz Azra'i ni Dia boleh baca Quran Bertanum Mujawad Yang Luar biasa Yang ni saya nak tanya ni jangan ustaz bagi tips sikit ha kan? Mungkin uh, ada yang boleh uh, kita dapat belajar sesuatu InsyaAllah MasyaAllah okay, uh, Pertama sekali uh, Ini sebahagian sajalah eh? Ada dua orang lagi anak Ada lagi Ada lagi uh, Ahmad Ashraf dan Abror. Uh, Ashraf sekarang uh, SPM Dan Abror uh, di madrasah mm -hmm. uh, Tak dapat bersama dengan kita Pada malam ini Jadi uh, <coughs> Nak kongsi banyak-banyak pun Saya tak berapa Allah InsyaAllah <laughs> Tapi bolehlah Sikit-sikit eh, uh, Pertama sekali Okey uh, kita nak tanamkan uh, minat bacaan al-Quran tu sebenarnya yang agak susah baca Quran betul betul yang boleh. Ya? tetapi nak minat ha, jadi saya dan isteri yang ambil pendekatan nak menanam minat anak-anak ni maji Quran kita selitkan atau kita uh, rencahkan dengan tarannum al-Quran. Bila ya, tarannum al-Quran ni dia ada naik dan turun dan kita bila kita baca dia akan rasa halawatul tilawah Masak ataupun apa? halawatul qiraah kita yeah. rasa manis, manis. manis. Sekejap baca tak puas Nak baca lagi Nak baca lagi Jadi itulah Antara pendekatan yang kami buat Dan kebetulan Isi saya pun Korea Dan bidang Taranum juga Jadi kami sama-sama Allah Kolibrasi lah Masya Allah Mendidik Anak-anak lah Kunci dia Jadi Kalau nak macam ni Kena cari jodoh-jodoh yang mana Betul Betul Jentul lah Goz kan? Uh, InsyaAllah InsyaAllah insya tak kan? <laughs> Tapi boleh sebenarnya Kalau seorang kan Boleh ya, juga boleh, kan InsyaAllah eh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Azra'i Memberikan satu inspirasi kepada kita nah, Allah. Bahawa kita Kalau mungkin tak sampai ke level ini pun Tapi sekurang-kurangnya Kita boleh didik keluarga Al-Quran Di rumah kita kan uh, Kita dapat mengajar mereka Bacaan ya. perlahan Ustaz Azra'i segi pun uh, Legasi yang Yang dibawa Ustaz Azra'i Ialah daripada datuk mereka Daripada ayah Ustaz Azra'i segi Datuk Abdul Haq Abdullah Ataupun di Kedah Kita panggil Ustaz Rani uh, ...yang merupakan Johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa negara... ...sebanyak empat kali memberikan supangan Allah kepada negara Akbar. kita. Ustaz Azraqnis ini merupakan Johan tilawah Al-Quran antarabangsa Kuwait... 2018 yeah. dan Ustaz Saru Munirah juga Johan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan... Uh, ...2022 uh, dan juga uh, dunia Melayu-Islam. Okey. Baik apapun kita ucapkan terima insya kasih Allah. lagi sekali mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada semua bronto-bronton TV Jaskri masih saat saya. Eh? insyaallah Allahumma rahmna bil Quran itulah tadi guys ya Ustaz Azraei dan juga keluarga yang mana masyaallah Saya tak faham nak cakap apa guys ya tapi rahasianya adalah sama-sama qoriah -sama ya, kan qoriq dan qoriah antara suami dan isteri macam tu kalau suami qoriah tak apa isteri qoriah tak apa ya, kan boleh insyaallah ya, kan dan masyaallah Allah Akbar. Memang betul-betul membuat kita tuh terinspirasi, termotivasi Sehingga apa, kita tuh nak keluarga kita tuh macam tuh ya kan akbar Nah, kita akan menonton guys ya, Kori dari Indonesia Yang mana juara dua ya, terbaik dua ya Yang pertama adalah Muhammad Azfar tadi Dan yang kedua adalah Muhammad Ahsin daripada Indonesia Jom kita tengok videonya guys, let's go Ahlan wa ya Ahsin, merhaban, ahlan نعم اذا نتمنى لك التوفيق يا يلا. من يلا بالتوفيق لك إن شاء الله فضل أمتعنا ما شاء الله masih kecil lo guys اقرا ان قول الله تعالى ويسالونك عن الجبال ويسالونك عن الجبال ا Masya Allah Bismillahirrohmanirrohim well, yes aluna allah sayang ruh ha qa allah Yauma idh yatamayunuddaa'iya laa Allah Allah Makin tinggi ya ماني فلا تسمع إلا أمسى ما شاء الله يومئذ اللَّتْمُ مَن آذَنَ لَهُ رُخْ الله Nah, ma na'am masyaallah Allah, masya Allah. Masya Allah Allahu Akbar Wa <gülüyor> minal وتركنا عليه وسلم، Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, quran Allah, Allah, Allahumma Rahman Nabi quran dan selesai videonya guys dan itulah tadi ya guys ya Allahu Akbar keluarga pencinta Al-Quran dan juga istilahnya banyak Ah uh, Membuat kita tuh terharu Banyak yang istilahnya membuat kita terinspirasi juga Bahwasannya negara kita Indonesia dan juga Malaysia ini membanggakan ya Membanggakan kita semua Dan juga istilahnya di kancah internasional itu Apalagi di Aljazair ya teman-teman sekalian di Arab sana Indonesia dan Malaysia itu menjadi salah satu Madonna Atau bisa dikatakan ya kori-kori sana itu kalah dengan orang-orang Indonesia dan juga Malaysia guys Allahu Akbar Dan memang betul lah guys Kaya kalau kita Lihat juga ada kemarin juga istilahnya adzan adzan daripada orang-orang sana dengan orang Indonesia kalau dibandingkan ya sama sebenarnya cuman suara orang-orang Indonesia taranum daripada orang Indonesia itu suaranya memang keren keren guys ya kalau dari Arab istilahnya kalau kita dengarkan kajian-kajian ataupun pelafalan pelafalan memang fasih seperti itu dan suaranya gitu gitu ya kan shashudays shashureh dan lain sebagainya ya kan mencari ciri khas dan memang kayak kita dengar oh ini dari Arab tapi kalau istilahnya Indonesia yang membaca ataupun orang Malaysia yang membaca pasti Oh ini orang Indonesia ataupun orang Malaysia pasti seperti itu karena kenapa kita tuh punya identitas sendiri yang mana kita orang jauh dari Arab gitu kan jauh dari Arab dan orang Indonesia ataupun Malaysia ini bisa melafalkan dengan fase bisa melafalkan maul huruf dengan fase seperti itu teman-teman itu menjadi nilai plus kita ya kan waktu saya di Arab Saudi juga istilahnya ketika orang Arab itu mendengarkan saya melafalkan ayat suci Al-Quran ataupun bisa bisa berkata ataupun menggunakan lahjah mereka ya terkadang belajar jadi di situ mereka kayak kagum gitu guys mereka tuh kayak "Hah, kamu belajar di mana bahasa Arab gitu sedangkan di Indonesia kamu tuh pakai bahasa Indonesia kita juga nggak nggak tahu gitu kan bagaimana pelafalannya jauh banget istilahnya antara makarijun hurufnya dengan juga istilahnya vokal abc gitu guys kan jauh banget gitu tapi ya orang Arab bangga dengan kita terutama orang-orang yang pernah belajar Di Pondok Pesantren mungkin ya, Yang mana mereka belajar Bahasa Arab, ataupun orang-orang Yang udah kuliah melalang buana Orang Malaysia, ataupun orang Indonesia Yang di Mesir, yang di Jeddah Yang di Madinah, yang di Makkah Yang di Sudan, di Turki, dan lain sebagainya Mereka dengan cepat Menguasai bahasa yang ada di sana Itulah keutamaan orang-orang Indonesia Dan juga orang-orang Malaysia guys ya Orang-orang seperti kita lah, Melayu lah Seperti itu, keturunan-keturunan Jawa Keturunan, ya orang-orang seperti kita itu Terutama biasanya itu Kalau kita lihat orang-orang Jawa Ataupun orang-orang Melayu Itu sangat mudah sekali belajar ya Mau bahasa Inggris ya kan Mereka bisa gitu Orang Indonesia aja Kalau kita lihat ya Orang Indonesia yang go internasional Itu bahasa Inggrisnya Nggak kalah sama mereka Ketika orang Indonesia Ataupun orang Malaysia Yang ke Arab Saudi ya kan dia, dia bekerja hotel lah Atau bekerja mengajar Dan lain sebagainya Dia tidak akan kalah Dalam melafalkan bahasanya itu sendiri Dengan lahjahnya Dengan dengan fasihnya Mereka me, mengatakan ataupun belajar dari uh, bahasa-bahasa itu sendiri, guys. Teman saya ada yang di Turki, pinter banget bahasa Turkinya dan sampai kayak, ya udah orang Turki kadang, oh kamu kamu belajar berapa tahun gitu kok cepat banget gitu kan. Nah seperti itu ya kekaguman orang-orang luar sana kepada kebangsa kita ini, guys ya Indonesia, Malaysia, terutama bangsa Melayu ataupun Jawa dan orang Indonesia semuanya lah seperti itu. Oke okay, itu saja video kali ini guys Wow keren banget lah Menginspirasi sekali Antara Kori Indonesia Dan juga Kori Malaysia guys Keren banget Oke okay, itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh